sahabat IMC yang dirahmati Allah tanpa berpanjang kalam untuk membuka sekaligus mengawali acara kita pada hari ini bila kita bersama bismillahirrahmanirrahim secara selanjutnya itu tausiah online kerjaan keimanan dan ketakuan SIT IMC Valimba dengan narasumber Profesor Doktor Dr. Haji Yono Embiomed dengan tema pada hari ini Iaitu tentang timbul nabawi, puasa dengan puasa kamu akan berhormat kepada yang terhormat Bapak Profesor, Dr Dr Haji Jiwono dan Bionet. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa'ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Wa qada Wa antasumu berfirman di surat Al-Baqarah Berpuasa lebih bagus bagimu Kalau kamu mengetahui Berpuasa lebih bagus bagimu Kalau kamu mengetahui Bapak Ibu Perhatikan kalimatnya Jadi orang yang berpuasa Dengan orang yang tidak berpuasa Berbeda Kalau kita berpuasa Itu lebih bagus Asal kita mengetahui Artinya Kita mendapatkan hikmah Dari berpuasa ada sesuatu di balik puasa secara zohir ini. Rasul sudah memberi isyarat dengan sangat gamblang. kami laisallahu min, so min, la min ilaju. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapat zohirnya, yaitu dapat lapar dan haus, tapi yang lain-lainnya nggak dapat. Artinya apa? Mempertegas bahwa puasa ada hikmah salah satu hikmah dari puasa adalah ini salah satu saja banyak hikmah-hikmah puasa silahkan digali terus kita pelajari mungkin kita sudah berpuasa sejak masa balik ada yang sudah 10 tahun 20 tahun 30 tahun 40 tahun 50 tahun ya selama masa balik ini kita berpuasa maka apakah sudah mendapatkan hikmah itu hikmah-hikmah itu enggak akan habis Nah salah satu hikmah sore ini kita akan sama-sama mengkajinya adalah ya Bahwa puasa pasti akan menyehatkan Kalimatnya jangan kita ragu-ragu lagi Apa-apa yang dikatakan Nabi Muhammad adalah bimbingan wahyu Al-Quran dalam hal ini adalah kebenaran mutlak Hakiki dari Allah jadi satu pun di antara kita tidak ada satu manusia pun yang bisa membantah kebenaran Al-Qur'an. Wa in kuntum abdina, Kalau kamu ragu dengan Al-Qur'an ini maka buatlah semisal Al-Qur'an. Jadi kamu tidak akan mampu membuatnya, Artinya apa? Al-Qur'an sesuatu yang yakin secara mutlak kita Demikian pula apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita kaji. Jadi kalau Rasul sudah mengatakan puasa pasti kamu akan sehat. Maka kita jangan dibalik-balik lagi. Ada yang nanya. Kok saya puasa kok tetap nggak sehat? Ini berarti bukan salah di sabda Rasul. Tapi salah di kita. Mari kita gali seperti apa. oke? Okay. Baik. Untuk sampai ke sana saya akan mulai runut dari awal dulu. Yeah. Bapak Ibu boleh saya tanya dan kemudian dijawab masing-masing. Ya di tempat masing-masing sana, nggak perlu rame-rame ya Jadi saya tanya, sekarang sehat atau sakit? Nah tolong campan, nah jawabannya apa? Masukkan ke dalam hati nah, Sehat, oke, okay. baik Nah kalau sehat berarti tidak sakit Itulah pengertian sehat Tolong campan, itulah pengertian sehat Jadi harus yakin, Nggak ada ragu-ragu Iya saya sehat, tapi kelihatannya Nah itu berarti nggak yakin yang yakin adalah, saya sehat, berarti tidak sakit Oke, okay, saya jawab sekarang Ada mengatakan begini Iya, saya sehat, tapi saya punya darah tinggi Saya punya kencing manis Pertanyaan saya, sekarang tensinya berapa? Kalau sekarang tensinya adalah 140 per 90, normal Tidak sakit Kecuali sekarang saat ini di tensi 200 per 100, misalnya Nah itu berarti sedang sakit darah tinggi Jadi walaupun kita mengidap darah tinggi Tapi tensinya normal, ya sehat Kita kencing manis Kencing manis ya Gula darah di atas 180, itu baru kencing manis Sekarang gula darahnya ternyata adalah 120 Ya berarti sehat ya Nanti habis makan menjadi 170 Masih sehat tidak ada masalah karena seperti itu Nah, orang itu yang sering kacau, kan? Contoh dalam pandemi kemarin, saya sehat, tapi bisa saja saya mengidap COVID. COVID yang masuk ke dalam badan kita tidak langsung menyebabkan penyakit, selama tidak menimbulkan gejala dan tanda, berarti antum sehat tidak kena COVID. Sebutannya adalah orang yang mungkin PCR uh, positif, kan? Kira, kira seperti itu. Itu sehat, ini pakai istilah-istilah yang membingungkan masyarakat lagi. OTG orang tanpa gejala yang nggak sakit cek ini itu ya jadi ulangi tolong sampaikan pengertian sehat bahkan dalam ilmu kedokteran disebutkan orang yang sehat tidak menekan penyakit dan tidak ketularan penyakit selesai titik orang ini ya. jadi mesti yakin karena Rasul sudah mengatakan puasa sehat maka sekarang pengertian sehat jadi sehat adalah tidak sakit jadi kalau antum tidak sakit tidak sedang sakit berarti antum sehat. Tolong camkan yang belum masuk. Oke, baik. Mari kita lihat lagi selanjutnya yang kedua. Pelan-pelan ini supaya dalam buka puasa ini betul-betul mengena ya bagi kita. Dan ini kajian e, bahwasanya saya saya boleh sampaikan nanti bahwa orang puasa itu bertambah kecerdasannya. Jadi kalau sekarang ini saya memberikan tausiah itu, wah itu nangkep banget, kira-kira, nangkep banget. Memang perut lapar, tapi otak lain, otak juga lapar, lapar ilmu. Bukan lapar burgo sama lekso, tapi lapar ilmu. Baik, mari kita lihat ya. Bahwa sehat punya tujuh ciri, sehat punya tujuh ciri. Nah, kalau antum punya tujuh ciri, ini adalah sehat. Ini versi orang beriman ya, ini orang beriman. Kalau ada yang eh, tetangga kita, saudara kita, kawan kita yang belum beriman, tolong sampaikan supaya beriman masuk dalam siri ini. Ya, kalau belum masuk Islam, suruh masuk Islam. Benar-benar ini saya menyampaikan supaya, supaya nggak ada lagi mereka itu dikatakan. Jadi semua yang di luar Islam itu sakit semuanya. Gara-gara begitu, semua di luar Islam itu sakit. Bukan omongan saya, nanti saya sampaikan dalilnya satu aja dalilnya. Oke. Baik, yang pertama, sehat itu adalah apabila kita... Makan makanan yang halalan, toyiban, mubarokan, itu satu. Cirinya. Jadi, kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, berarti kita tidak sehat. Nah, itu saja, mudah. Ini kajiannya panjang, nggak Mungkin dalam pertemuan seperti ini kita terangkan dengan detail. Jadi, cirinya dulu, sehat adalah ya satu makan yang halalan, toyiban, mubarokan. Saya ringkaskan saja, halalan artinya halal zatnya, halal mendapat air minum. Itu halal Tapi kalau boleh maling Haram jadi, jadi artinya Halal Artinya halal itu adalah zatnya Halal Mendapatkannya halal Toyiban Artinya bagus memasaknya Dan bagus menyajikannya nah, dan Jadi e, Contoh misalnya e, Bapak Ibu Rahimahkumullah Mulai dari sekarang Itu micin Itu tidak toyiban Tolong siapkan Micin NSG Monosodium glutamat Itu menyebabkan keracunan pada otak jadi enggak toyiban dong. Oh, ini malah apa namanya? Uh, apa? Uh, kalau masak micinnya tiga sendok. Nah, ada toyiban. Maka tolong sampaikan kalau mau sehat, saya di keluarga kami, di keluarga keluarga saya, keluarga Bapak Ibu, saya mertua saya semuanya enggak ada pakai micin. Karena sudah tahu dari awal tidak ada uh, namanya uh, sesuatu yang toyiban. Menyajikannya juga toyiban. bagus-bagus, bentuknya bagus, warnanya bagus, ya yeah. ngomong bagus. Ini makanan wah keren. Okay. Nah. kemudian yang kedua adalah ya yeah. orang yang sehat cirinya ya yeah. oh, uh, mubarokan artinya makan dengan adab, Di diawali basmalah, diakhiri Hamdalah makan dari yang dekat dengan tangan kanan dan seterusnya. itu namanya barokah. Kalau nggak itu nggak barokah. Maka dari sini dia udah kelihatan orang kafir di mana barokahnya. Orang kafir nggak peduli, makan halal haram, hantam, manggil Kalau kita tidak, makanya dari awal udah dibilang orang kafir tidak sehat. Ciri pertamanya gugur. Sekarang ciri kedua. Oh, orang yang sehat adalah orang yang mampu bergerak mandiri. Bergerak mandiri. Nah, ini bergerak. Saya bergerak-gerak ini. Semangat di sini. Ini udah hampir buko be, masih semangat. Ya itu Jangan cak lesu -lesu ini sehat-sehat ya, juga, masih bergerak, tapi kuranglah geraknya. Bergerak mandiri, semangat, itu sehat. Yang ketiga, orang yang sehat adalah orang yang toharoh. Saya ringkaskan juga, toharoh adalah bersih dan suci. Peci saya putih bersih, ini baju saya putih bersih, tapi belum tentu ini suci. Kalau ini kena jilat anjing, Naudzubillah berarti nggak suci. Tapi kalau orang wudhu, antum punya wudhu. Wudhu berarti tidak ada hadas kecil. Nah, wudhu tidak ada hadas kecil sah kalau tidak ada hadas besar. Berarti antum tidak ada dalam hadas besar. Hadas besar tidak sah kalau masih ada najis. Berarti antum tidak ada najis. Berarti orang yang wudhu, menjaga wudhu adalah orang yang bersih dan suci. Itu yang saya maksud. Nah, jadi yang ketiga, ciri sehat adalah toharo. Yang keempat, ciri sehat adalah orangnya terus belajar. Tolong sampan. Pelajaran pertama pada waktu kita lahir. Bapak kita mengatakan ilaha itu pelajaran pertama. Nanti pelajaran terakhir waktu kita menggap-megar sakaratul maut. Kita ditalkinkan ya oleh saudara kita oleh oh, siapapun yang ada di dekat kita la ilaha illallah. Itu pelajaran terakhir yang kita dengar. Jadi pelajaran pertama la ilaha pelajaran terakhir adalah La juga. Nah di antara lahir dan sakaratul maut kita sekarang belajar. Termasuk sore ini belajar namanya ini. Kita ini belajar sekarang ini ya. Ini namanya lagi belajar. Berarti sehat. Jadi siapa orang yang gak belajar. Gak rajin belajar ya. Udah ngerasa berilmu cukup segala macam. Gak sehat. Nah, apalagi kalau gawenya cuma ngatur-ngatur uang baik tanpa ilmu. Ayo, gak sehat. Ya? Jadi orang ini Belajar, belajar, belajar baru sehat. Oke. Okay. Jadi itu ciri keempat. Ciri yang kelima. Orang yang sehat adalah orang yang punya ilmu. Jadi belajar adobanya ditanya, ngapo tadi belajar? Dapat ilmu apa? Tiduk. Ah, ya, jadilah. Pahala belajar dapat. Tapi ilmunya tidak dapat. Karena tiduknya. Jadi tolong jamkan. Walaupun kita santai sekarang di tempat masing-masing. Instagram ini. Bisa sampai tidak jadi ya, oleh oleh saya, sehingga aja. tapi kita berilmu, mari berilmu. Tolong sampaikan, tadi sudah ilmu saya kasih tahu, nomor satu adalah sehat tadi, udah ilmunya. Sekarang ciri-ciri sehat sudah sampai kelima, yaitu ada ilmu. Orang yang punya ilmu, orang sehat, makin berilmu, makin sehat. Itu ceritanya, mohon maaf, makin bodoh, makin tidak sehat. Banyak kita ini, jadi ulangnya aja Ini IMC, subhanallah. Nah, itu ada tulisannya, Pak. Um, insan mandiri, cendikia tadi. Mudah mandiri, cendikia pula. Ah, kan ya, ya, jadi subhanallah. Jadi ini kumpulan orang-orang yang berilmu, subhanallah, dan ilmu itu terus-menerus ya. Jangan merasa cukup, masya Allah. Nah, itu ciri kelima, ciri keenam. Udah, udah hampir selesai ini, ciri-cirinya. Ciri, ciri keenam adalah orang yang sehat, adalah orang yang beriman. Nah, ini kata. Di Al-Quran, di Surat At-Taubah, uh, kalau saya doakan Allah, Antum bacalah. Pada prinsipnya, semua orang kafir adalah najis. Pada prinsipnya, orang kafir adalah najis. Najis dalam arti kata karena mereka tidak beriman. Dan tadi najis berarti tidak toharo. Tidak toharo berarti tidak sehat. Selesailah sudah. Makan pun tidak tahu tadi. Yeah? Yeah? Ini pun tidak tahu. Ini pun tak tahu. semata orang kafir... Orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak sehat Dan kita beriman adalah orang sehat Oke. Yang terakhir, ciri orang yang sehat adalah orang yang punya zikir Nama zikirnya adalah wirid Nih? Atau ratib atau hizid Artinya apa? Zikir yang senantiasa dilafazkan Al-Quran mengatakan Wasab bihoho bukara tawa asila Bertasbihlah kamu pada setiap pagi dan petang, berarti tiap pagi dan petang. Saya tiap pagi dan petang membaca maksurat membaca zikir-zikir dari Rasulullah. Ya, misalnya pagi hari saya membaca asbahna wa asbahal mulku lillah ila la ilaha illahu wa ilaihi nushur yang sore hari saya baca, Alhamdulillahihilasharikala, la ilaha illallah wa ilaihi lmasir. Pendek kata zikir-zikir maksurat dari Rasul, saya baca di pagi dan petang, itu sehat. Nah, Bapak Ibu, rahimakumullah, soimin soimat yang disayangi Allah, ada ciri sehat. Oke, okay. ada semua kita. Nomor satu makan halalan sohiban mubarakan. Nomor dua bergerak mandiri. Nomor tiga toharoh Nomor empat belajar Nomor lima punya ilmu Oke. Nomor enam adalah beriman Nomor tujuh berzikir atau punya zikir yang rutin Nah kalau tujuh-tujuhnya punya berarti sehat Oke selesai Nah selanjutnya mari kita lihat Apa yang disabdakan Rasulullah Puasalah kamu sehat nah, Perhatikan kalimat saya Satu buktinya antum semua sekarang punya enggak tujuh itu punya berarti sehat selesai oke nah sekarang bagaimana mekanismenya kan masih galak nanyo manusia tuh memang galak senanyo bantah belum percaya, belum percaya saya sampaikan oke puasa ya ini saya buktikan tiga saja bahwa puasa sehat tuh buktinya tiga saja tiga nih yang mudah ini banyak sih buktinya tapi dalam pertemuan kali ini tiga biar mudah diingat satu Tubuh manusia ada irama. Tubuh manusia ada irama. Antum kalau ngaji ada iramanya nggak ah, Namanya kiroas tabang ah Nggak boleh ngaji cuman sekedar nggak ada tajwidnya. Tajwid itu menyebabkan ada irama. Nggak mungkin kita baca Bismillahirrahmanirrahim gitu aja nggak. Tapi kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim itu ada lagunya, ada iramanya. Oke, okay. sekarang saya tanya ini, pakai yang mudah aja. Irama dimulai dari apa kalau notasi yang biasa? tuh? Dari Do kan? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu, itu irama. Oke, okay. perhatikan kalimat saya. Oke, okay. jadi irama dimulai dari Do. Nah, tubuh manusia punya irama, namanya irama sirkadian. Tolong siapkan, ini dalam ilmu kedokteran. Silahkan dibuka kitab kedokteran atau di internet, irama sirkadian. Irama ini dimulai dari jam 4 pagi. Ulangi, dari jam 4 pagi. Nih, perhatikan kalimat saya. Jadi, orang yang bangun jam 4 pagi, dia akan memulai irama dengan do. Itu aja mudahnya. Orang yang bangun jam 7, iramanya apa kira? Ya mungkin sudah fa. Tinggal sisa fa, sol, la. Si ya. Tinggal 4 iko lagi. Nah, tapi kalau orang mulai bangun jam 4 Mulai dari mi Wah keren Jadi irama tubuhnya akan bagus Teratur Irama yang tubuh teratur disebutkan di Al-Quran Bukan masalah tubuh Masalah seluruh semesta dan isinya Al-Sara min Futur Tumarjin al-Basara karotaini yang kolib ilai kalbasaru Khasi'a wa hua hasir Seluruhim ayatina fil-afaki Wa fi-anfusihim Hadsa yata lahum annahul kami benar-benar akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di seluruh penjuru bumi. Dan juga pada diri kalian. Ada enggak yang enggak ter teratur? romin futur. Ada enggak yang kalian enggak teratur? Semuanya teratur. Berirama. Nah, iramanya tergantung kita. Kita ini galang merusak irama. Bangun jam tujuh. Gitu ya? Bangun jam sembilan. Tidak <gambang> sholat subuh. Rusak irama itu. Wah. Maka puasa, iramanya keren. Jam empat harus... Harus sahur, wah ada irama, langsung do itu. itu selanjutnya keren itu, itu satu. Oke. Yang kedua, orang berpuasa, ini, ini dua tiga saja saya butuh ya Yang kedua, ya. orang yang berpuasa makan jam 4. Dan makanan yang dicerna dalam tubuh kita itu akan selesai dalam empat jam. 4 jam. Jadi dimakan, kemudian nanti diserap dalam tubuh, ya. kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Itu 4 jam. Jadi kalau begitu... Uh, tadi makanan kita subuh tadi yang waktu sawisnya jam 8. Jam 8 kita nggak makan. Berarti perut istirahat jam 8 itu. Oh keren tuh. Kemudian jam 12 siang nggak makan lagi. Istirahat lagi dua kali. Kemudian jam 4 sore tadi nggak makan lagi. Istirahat tiga kali. Baru nanti insya Allah sebentar lagi kita akan makan. Jadi tubuh kita, perut kita istirahat tiga kali sehari. Masya Allah. Tiga siklus. Dalam satu hari, dan sehatnya perut adalah sehat badan kita, karena sumber segala penyakit ada di perut Orang korupsi, ya korupsi jembatan itu dia makan jembatan gitu kan, perut juga masalahnya Aha, kira -kira. Jadi orang begal, kayak yang kemarin ada rame-rame begal itu, yang begalnya malah jadi saksi, jadi, jadi tersangka Yang aneh-aneh itu, itu masalah perut itu yang ngomong gitu juga itu masalah perut, gitu kan? No. <laughs> Masya Allah. Jadi ulangi, penyakit itu dari perut. Maka kalau perut istirahat tiga kali, sehat. Itu bukti kedua dari puasa sehat. Yang ketiga, bukti puasa itu sehat adalah dalam penelitian terang, orang yang berpuasa meningkat increasing capacity of the brain. Itu, itu bahasanya. Meningkat kapasitas otak. Kemampuan otak ini meningkat Bapak Ibu tolong camkan ya Jadi gini, misalnya otak kita Daya tampungnya satu gelas Itu kan segitu cuman Nah sekarang dengan puasa jadi satu ember Kan besar, kapasitasnya yang besar Jadi ilmu bisa satu ember Nah kalau tadinya satu ember Jadi satu drum, kalau satu drum Sekarang jadi satu kulah Satu kulah jadi satu kolam Satu kolam jadi satu danau Satu danau jadi satu laut nah, Itulah kapasitas meningkat itu itu ada bukti Dan dalam kapasitas otak meningkat itu tadi juga sebenarnya meningkat kapasitas ini Nangis Dalam keadaan puasa kita merasakan penderitaan orang miskin yang nggak punya makan Kalaupun punya makan ala kadarnya Kita punya makan yang banyak Ini ini saya yakin di depan buku puasa ini sudah Ini macam-macam di depan kamu ini sudah Wah wow, banyak burku laksa-laksan segala macam adu galo Coba bayangkan hati kita Kita tidak boleh makan itu sekarang ini Kenapa nanti sebelum maghrib? Tapi orang miskin setiap hari nggak punya makanan, gimana hati kita nggak terenyuh? Nah, inilah tiga bukti bahwa puasa adalah sehat. Baik, saya sudah menyampaikan dengan sangat gamblang, mudah-mudahan bahwa puasa pasti menyehat. Saya ulangi, sehat adalah tidak sakit. Ada tujuh ciri sehat, ya, makan halal dan bergerak mandiri, tohroh, ah belajar. Punya ilmu, beriman, punya zikir Dan kemudian ada tiga bukti Secara puasa kita sehat Ada irama tubuh Ada istirahat perut Dan ada kemampuan otak yang meningkat Dan hati yang tambah sensitif Demikian yang bisa saya sampaikan Saya sangat senang diundang Waktu itu ke IMC datang langsung sekarang datang dalam silaturahim virtual ini Tapi ya, yakinlah tidak mengurangi nilai rasa hikmah yang kita temukan ini Demikian, aku lukal disafil al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair pada profesor Dr. Dr. Haji Yunaim Yang telah memberikan kajian bersihmalan pada sore hari ini Benar-benar apa disampaikan oleh kau sungguh sesuatu yang teramat berharga bagi kita, khususnya bagi kami pribadi tentu bisa menjadi wawasan atau menambah khazanah keilmuan kita pada sholat ini. Terima kasih lagi jazatul ala khair kepada alustar al al Profesor Dr Hj Yono M.D.Med pada hari ini dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan bunda, sahabat IMC dimanapun anda berada yang telah menyempatkan hadir menyaksikan kajian pasal penyelitara sehari dan kata, mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah Alhamdulillah, kita tutup dan disekanakan dengan daftar-daftar majlis Subhanallahumma wa bihamdika Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim saya selaku warahmatullahi wabarakatuh. Wa Oke, okay. saya izin, pamit